ada nama yang sama dengan typo huruf yang berbeda karena kami memang belum membuka berkas satu-satu karena ketika membuka berkas satu-satu itu tahapannya adalah tahapan verifikasi dari data yang kami terima baik berasal dari dukungan para anggota maupun kesediaan masing-masing calon terdapat lima calon Ketua Umum semuanya laki-laki. Yang pertama adalah Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti. Yang kedua adalah Bapak Arif Putra Wicaksono. Yang ketiga adalah Bapak Doni Setiabudi. Yang keempat adalah Bapak Erick Thohir, dan yang kelima adalah. Bapak Ferry Jemi Francis. Kemudian disusul dari data tersebut terdapat 17 calon wakil kota umum yang terdiri dari dua perempuan dan 15 laki-laki. Yang pertama Bapak Ahmad Riyad, yang kedua Bapak Ahmad Sauki Suratno, yang ketiga Bapak Andre Rosadi, yang keempat bapak Asrul Ananda, yang kelima bapak Doni Setiabudi yang keenam bapak Dudi S Sutandi, yang ketujuh bapak Fari Jemi Francis, yang kedelapan bapak Hasani I Abdul Ghani, yang ke 10 sorry Sembilan. yang ke 9 bapak Hasnur Yadi Sulaiman, yang ke 10 bapak Iwan Budianto, sebelas Bapak Juni Ardianto Rahman, 12 Ibu Maya Damayanti, 13 Ibu Ratu Tisa, keempat belas Bapak Sadikin Aksa, kelima belas Bapak Yesayas Oktavianus, ke belas Bapak Yunus Nusi, dan yang ke 17 belas Bapak Jainuddin Amali. Selanjutnya, dari data yang kami terima juga terdapat 78 calon anggota komite eksekutif yang terdiri dari 9 perempuan dan 69 laki-laki. Nanti datanya terlampir akan kita sampaikan melalui rilis kami. Dan kemudian ada satu nama yang kita drop karena masuk melebihi waktu 18.00, yaitu masuk melalui eh, masuk di pukul 19.17. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi terdapat, terdapat satu nama yang tidak kita masukkan dalam list yang kita terima di Komite Pemilihan. Sekali lagi, ini adalah data mentah dan akan dilakukan verifikasi oleh Komite Pemilihan. Dan dari data-data tersebut, memungkinkan nama-nama yang sudah tidak boleh dicalonkan atau mungkin yang merasa tidak mencalonkan, tetapi dicalonkan oleh anggota. Atau bisa jadi nama-nama kami yang ada di KP yang semestinya tidak boleh mencalonkan tetapi diusulkan. Jadi itu nanti akan dilakukan dalam proses pemilihan, proses verifikasi yang akan diumumkan menjadi daftar calon sementara. Tahapan terdekat setelah kami tutup hari ini adalah penyampaian berkas-berkas yang harus dilengkapi apabila terdapat kekurangan dari masing-masing calon. Yaitu mulai tanggal 19 sampai tanggal 21. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ini adalah data mentah uh, yang masuk ke kami. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap para calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon anggota Komite Eksekutif begitu antusias dalam mengikuti uh, proses uh, kongres luar biasa yang dilakukan oleh PSSI. Ini menunjukkan bahwa Masyarakat menaruh harapan besar terhadap perubahan sepak bola di tanah air. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi ada Pak. nama Menpora, Pak, itu tadi mendaftar melalui apa? Dan nah, apakah ada pukul berapa? Beliau melalui stafnya datang di kantor PSSI sekitar pukul 12 siang. Beliau menyampaikan kesediaan mencalonkan diri sebagai calon wakil kota umum. Nanti akan kita konfirmasi dengan syarat-syarat yang lain termasuk beberapa anggota yang mencalonkan beliau. Karena syarat untuk mencalonkan adalah harus ada dukungan minimal satu dari anggota PSS. Ada lagi? Anggota Pak. ya Pak, bukan voter kan Pak? Anggota. Pak, tanggal 21 itu berarti pengumuman calon sementara ya Pak, setelah pengelengkapan belum Belum. Tanggal 19 sampai tanggal 21 adalah masa penyampaian kelengkapan berkas bila ada yang kurang jadi kami akan memberitahukan secara formal tetapi pada saat mereka menyampaikan berkas tadi ke kami sudah kami berikan catatan catatan yang kurang bagi calon yang sudah merasa lengkap ya tidak usah menunggu masa tanggal 19 sampai tanggal 21 kemudian tanggal 22 sampai tanggal 31 itu adalah masa verifikasi Baik administratif maupun hal-hal lain yang sifatnya sebagai syarat, sebagai calon ketua, calon wakil ketua maupun calon anggota komite eksekutif. Dan insya Allah akan kita umumkan di tanggal 31 uh, menjadi daftar calon sementara Pak Harif, tadi kan Pak bilang ada kemungkinan ada dukungan ganda, dukungan ganda seperti apa tuh Pak? Kemungkinan ada nama-nama ganda, mungkin disebabkan karena typo, contoh Ahmad Pakai H, atau bisa jadi Ahmad Pakai KH tapi orang yang sama, ini kan perlu kita konfirmasi dengan dokumen pribadinya nanti. Dan kami belum melakukan itu karena memang belum masa verifikasi, ini masa betul-betul uh, list name yang kami terima dari semua dukungan dan maupun dari uh, para calon yang melakukan uh, kesediaan. Uh, mau tanya Pak, kalau misalnya Pak ya, uh, Pak Erik misalnya jadi ketum Pak, misalnya. Ya. Terus Pak Menpora jadi waketum misalnya. Ya. Itu apakah mereka ada regulasi harus mereka mundur dari jabatan menteri Pak? Ah, di statuta kami tidak mensyaratkan, tidak mensyaratkan mereka menjadi larangan atas jabatannya yang mereka punya. Tidak. Di statuta dijelaskan itu syarat-syaratnya warga negara Indonesia rumor 30 pernah berkecimpung di uh, dunia sepak bola Indonesia. Nah, bla bla bla itu nanti akan menjadi materi verifikasi kami. Makanya tadi saya sampaikan, verifikasi kami adalah satu administratif dan dua adalah syarat-syarat lain yang diatur oleh statuta. Pak oh. untuk Pak Yanto kan misalkan uh, tadi di bahwa uh, nanti diverifikasi misalkan yes. Pak Pak kan ya. sudah menyatakan bahwa ya. seperti bahwa yang itu... saya singgung tadi Nama-nama ini memungkinkan, ya, eh, yang bersangkutan sudah menyatakan tidak menutup diri, tetapi masih dicalonkan calonkan oleh anggota. Maka itu masuk dalam list yang kita umumkan di malam hari. Okay. Ya, itu nanti akan akan kita verifikasi dengan dokumen-dokumen lain menjadi daftar nama calon sementara. Ini masih bakal calon, ya. Tahapannya adalah bakal calon calon sementara berdasarkan verifikasi, kemudian calon tetap setelah ada proses banding dan lain sebagainya. hari ini kan juga kalau sesuai timeline penentuan untuk eh, waktu dan tempat tanggal kongres ya, Pak Kaldy? Ah, KLB? itu domennya PSSI e yang nanti bisa dikonfirmasikan ke Pak Sekjen. Cukup? Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak. Yes mau kerja apa? Yes, terima kasih. nanti ke anu ya, jam setelah ya, Dul. Pak, nama-namanya ya, Mas. Endar,